Namanya Cinka ini kayaknya. Cinka Milo sudah ada di luar? Nah iya, gangguan teknis. Baik saudara-saudara yang saya banggakan, ini adalah pertemuan pertama kita di tahun 2021. Dan topik yang kita pelajari pada semester ini hanya ada tiga, yakni gelombang mekanik yang itu nanti akan Anda isi dalam daftar hadir atau sudah Anda isi. Dan seyogianya, saudara sudah membaca blog yang sudah saya tulis. Pelajaran pertamanya tentang gelombang mekanik, nanti pelajaran keduanya tentang gelombang berjalan. Kemudian, topik selanjutnya adalah gelombang stasioner, dan topik yang pamungkas adalah gelombang bunyi. Apabila waktunya cukup, maka saya akan tambahkan dengan gelombang elektromagnetik dan optika. Mengingat ada berapa di antara saudara ini yang nanti akan dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Nah, asesmen nasional ini semacam tes sampling yang akan mengukur tingkat pemahaman siswa SMA 2 dalam mata pelajaran tertentu itu sampai di tingkat berapa. Nah, untuk itu kita mulai dengan Presentasi kamera depannya, silahkan dimatikan ya. Saya harap Anda semua sudah melihat. Topik yang ada di depan, yakni gelombang mekanik. Nah, gelombang mekanik inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang dibagi menurut medium, arah rambat, dan jenisnya. Pada pertemuan selanjutnya nanti, kita akan membicarakan gelombang berdasarkan jenis-jenisnya. Untuk pertemuan kedua minggu depan, kita akan membahas mengenai arah rambat gelombang. Dan hari ini saya perkenalkan tentang persamaan umum gelombang dari gelombang mekanik. Gelombang mekanik ini adalah gelombang yang kalau merambat atau menjalar, memerlukan perantara. Antaranya bisa permukaan air, bisa dawai, bisa juga fluida, gas, atau udara. Fase pembelajaran yang dilakukan dalam kegiatan kita setiap hari Jumat adalah yang pertama itu uraian seperti yang saya lakukan sekarang. Kemudian jika ada pertanyaan atau ada diskusi, kita memasuki fase kedua di mana Anda saya harap menggali pengetahuan, atau informasi secara interaktif dan pengetahuannya itu memperkuat pengetahuan sebelumnya yang sudah Anda punyai tentang pelajaran hari ini terutama tentang gelombang mekanik. Dan yang ketiga pada akhirnya setelah Anda meninggalkan ruang belajar Google Meet Anda akan menyelesaikan tugas evaluasi dalam waktu 5-7 menit yang nanti kalau kondisinya cukup atau memadai, Anda bisa mengikuti dengan aplikasi Quizizz atau Kahoot di HP masing-masing. Kalau memadai, Quizizz dan Kahoot ini juga bisa diinstal di komputer. Nah, saya belum coba kalau Anda mengikuti Google Meet kemudian Anda menyalakan Quizizz dan lain-lain, apakah masih terikat di sana atau tidak nah, nanti suatu saat kita akan simulasikan sekali lagi evaluasi akan dilakukan setiap akhir belajar kita memasuki variabel-variabel yang penting di dalam gelombang ada istilahnya amplitudo yang menyatakan kekuatan gelombang disimbolkan dengan huruf a Amplitudo dalam penampang gelombang adalah nilai dari bagian lembah sampai ke bagian puncak. Jadi dari puncak ini sampai ke lembah ini kalau diukur itu adalah amplitudonya. Apabila nanti ada garis yang membagi dua gelombang tersebut sama besar atas dan bawah itu dinamakan dengan garis setimbang. Dari batas garis setimbang tadi menuju titik puncak atau dari garis batas setimbang tadi menuju titik terbawah itu dinamakan dengan simpangan. Nah, dalam gelombang simpangan ini akan sama dengan amplitudo jika dia mencapai nilai terbesar dan mencapai nilai terkecil. Ke atas itu positif, ke bawah itu nilainya negatif. Nilai, nilai itu berarti skalar. Kemudian ada frekuensi, banyaknya getaran yang terjadi dalam siklus sumbu Y dalam satu gelombang selama satu satuan waktu. Dalam hal ini adalah detik atau sekon. Selanjutnya ada periode waktu yang dilakukan untuk melakukan satu siklus gelombang. Satu siklus gelombang ini digambarkan sebagai satu panjang gelombang. Kalau kita lihat pada gambar sebelumnya, nah satu siklus gelombang itu adalah jarak dari puncak ke puncak, atau jarak dari lembah ke lembah, penjumlahan dari satu lembah dan satu bukit, atau penjumlahan satu bukit dan satu lembah. Pemahaman ini penting sekali pada saat Anda menjelaskan fenomena dalam gelombang berjalan atau gelombang stasioner. Besaran lain yang ada di dalam persamaan umum gelombang, atau sebagai variabel gelombang, adalah posisi sudut. Atau yang disebut juga dengan sudut fase kalau dalam getaran. Kemudian yang ada di belakang P ini dinamakan fase getaran, yaitu waktu getar dibagi periode atau waktu getar dikalikan frekuensi. Dalam gelombang, sudut fase dan fase gelombang itu bisa diabaikan. Nah, kemudian ada kecepatan sudut. Kecepatan sudut merupakan variabel penting dalam unsur penyusun persamaan umum gelombang. Waktu kelas 10 ini sudah pernah kita pelajari, di awal kelas 11 juga sudah dijelaskan. Selanjutnya mengenai panjang gelombang yang saya jelaskan berapa saat tadi. Merupakan jarak terpenting yang menyatakan satu siklus gelombang. Artinya tercapai satu lambda Berarti terjadi satu siklus. Kalau siklus biologi e, perempuan itu antara 28 sampai 30 hari. Nah itu bisa dinyatakan sebagai lambdanya. Apabila tidak mencapai waktu tersebut, berarti lambda atau panjang gelombangnya mengalami anomali. Nah di dalam gelombang, panjang gelombang ini sifatnya konsisten atau dia tidak berubah-ubah sebab bergantung dengan osilator atau penyebab getaran benda sehingga bendaannya nanti bergerak periodik naik dan turun sambil menjalar. Jadi ada dua gerakan. Sepanjang sumbu Y nilai amplitudonya berubah-ubah. Bisa mencapai nilai maksimal nanti dia akan turun yang mencapai nilai minimal nanti akan berusaha naik lagi menuju ke puncak. Kemudian sepanjang sumbu X arah mendatar Jaraknya semakin lama semakin jauh. Nah, ini yang disebut dengan jarak tangan sial, yang dilambangkan dengan simbol X dalam persamaan umum gelombang. Untuk menghitung panjang gelombang, kecepatan kali periode atau kecepatan dibagi frekuensi. Lalu ada bilangan gelombang sebagai variabel dalam persamaan umum gelombang, dirumuskan sebagai dua pi per lambda. 2 pi itu berarti menyatakan satu siklus gelombang sebanyak satu lambda. Nilai normal 2 pi adalah 360 derajat. Nah, atau satu putaran. 2 pi radian sama dengan satu putaran. Nah, seperti itu hubungan periodik atau hubungan gerak bolak-balik dalam gelombang ini. Ini sudah tentang kecepatan rambat gelombang, ada hubungannya dengan lambda. Arah rambat gelombang itu tergantung koordinat atau titik acuannya dan ini juga tergantung dengan soal jika diketahui arah rambat diberitahukan ke kanan atau ke kiri. Namun jika di dalam soal tersebut tidak disebutkan arah rambatnya maka kita menggunakan simbol negatif dalam eh, persamaan umum gelombang di bagian sudut fasenya. Nah, persamaan gelombang menggunakan persamaan dasar dari getaran Y sama dengan A sin omega T yang di dalam sudut fase omega T ini ditambah dengan bilangan gelombang. Jadi kalau bentuk umumnya arah rambat gelombang ke kanan, di sini simbolnya negatif. Omega dengan K ini harus diisi duluan berdasar persamaan yang tadi. Saya akan tunjukkan dua contoh menggunakan persamaan umum gelombang. Nah, ini uraian dari omega menjadi 2 pi per T dan uraian K menjadi 2 pi per lambda. Nanti dapat dituliskan seperti itu. Atau periodenya mau diganti menjadi frekuensi, juga bisa seperti ini. Tergantung data-data yang diberikan di dalam soal. Misalnya sebagai berikut. Diberikan amplitudo 2 cm, frekuensi 5 Hz, dan cepat rambat 5 meter per sekon. Yang menjadi tujuan utama, kita mengisi omega, mengisi K, dan menggantikan A dengan data yang ada di sini. Perhatikan satuannya apakah sudah sama atau belum. Jika belum sama, harus ada salah satu yang dikonversikan. Saya membiasakan saudara-saudara untuk mengonversikan satuan CGS itu menjadi satuan internasional. Dari sentimeter menjadi meter, berarti 2 cm ini nanti ditulis sebagai 2 per 100 meter atau 0,02 meter yang nanti mengisi di posisi amplitudo. Omega dengan persamaan seperti itu kita peroleh nilainya 10Pi. Konstanta gelombang 2 pi per lambda ah, Lambdanya belum ketemu dari data tersebut Jadi harus dihitung dengan V dibagi F 5 dibagi 5 dapat satu Pindahkan ke sini akhirnya diperoleh 2 pi Hasil akhirnya menjadi Y sama dengan 2 per 100 sin 10PT dikurang 2 x. Ini persamaan gelombang contoh pertama Persamaan gelombang contoh kedua, misalnya diberikan amplitudo 5, frekuensi 5, dan panjang gelombang 10 cm. Dua-duanya menggunakan satuan cm, tetap saudara konsisten harus dinyatakan dalam satuan internasional. Berarti 5 ini harus menjadi 0,05 meter saat dipindahkan ke bagian amplitudo. Untuk frekuensi nanti akan mengisi omega, untuk lambda nanti akan mengisi k. Prosesnya omega menjadi 10P, K atau bilangan gelombang menjadi 20 pi Dan selanjutnya ditulis Y sama dengan 0,05 sin, omega-nya 10 pi tadi di halaman pertama, dan K-nya adalah 20 pi sehingga bentuk akhirnya seperti itu. Oke, cukup. Yang persamaan gelombang saya jelaskan sampai situ saja Selanjutnya Saya tunjukkan bentuk lain dari persamaan umum gelombang tadi Ya ini dia Persamaan gelombang dinyatakan sebagai a sin omega t min k Tanda negatif ini menyatakan arah rambat. Omega itu perubahannya bisa menggunakan dua pi per t atau 2 pi f. T ini waktu getar, k itu bilangan gelombang. E, X ini adalah jarak mendatar, jadi sepanjang amplitudo atau sepanjang gerakan gelombang yang merambat tadi, selain simpangannya yang dihitung dinyatakan dalam model ini. X-nya juga dapat dihitung. Biasanya, X ini ditentukan dulu sejauh satu meter. Berapa simpangannya? Jadi, X ini adalah variabel bebas, variabel yang didata sendiri. Y ini adalah variabel terikat yang bergantung dari amplitudo, bergantung dari kecepatan sudut, waktu getar. Bilangan gelombang dan jarak seberapa jauh titik X itu terhadap sumber getarnya. Nah, seperti itu Anda memahami. Nah, ini bentuk lain jika omega saya nyatakan sebagai frekuensi. 2 f, kemudian K-nya diurai menjadi 2P per lambda, lambdanya diganti menjadi V per F. Nanti bentuknya seperti ini. X-nya tetap, t tetap, karena itu adalah data yang sifatnya independen. Jadi bergantung dengan uh, persoalannya, apakah perlu diketahui atau hanya menggambarkan model persamaan umum gelombang saja. Nah, sekarang frekuensi kita satukan menjadi satu suku yang sama. Nanti akan menjadi persamaan umum gelombang yang lain, bentuknya. Selain A sin 2 pi per T kali T dikurang 2 pi per lambda kali X, persamaan umum gelombangnya juga bisa ditulis sebagai Y sama dengan A sin. Ini menjadi omega dalam kurung T dikurang X per V. Bentuk lainnya, bisa ditulis begini untuk data-data yang amplitudonya 5, cepatan sudutnya 10pi, kecepatan rambat gelombangnya 5 meter persepon. Benar kalau dituliskan seperti ini. 0,05 sin 10pi dalam kurung T dikurang X per 5. Jadi 5 di bawah X itu adalah V, eh, yang di depan kurung kurawal itu adalah kecepatan sudut, Amplitudonya harus diubah, dari sentimeter menjadi satuan internasional. Nah, ini arah rambat, tanda negatif itu berarti ke kanan seperti yang ditulis sekarang, kalau di sini menjadi positif berarti arah rambatnya ke kiri. Nah, ini bentuk lain dalam bentuk umum. Ini yang seperti yang saya sebutkan tadi pertama, nanti akhirnya, Persamaannya itu akan kembali ke Y sama dengan A sin omega dalam kurung T dikurang X per V. Di mana omega bisa juga dikonversikan sebagai 2 pi per T. Nah, kalau kita ingin mengerjakan suatu persamaan umum gelombang dengan cukup efektif, tidak harus mencari omega dan K atau diketahui, sudah, omega dengan cepat rambatnya. Misalnya sudah diketahui begitu. Maka bilangan gelombang itu bisa diperoleh dari omega dibagi V. Uraiannya adalah K sama dengan 2 pi per lambda, lambda sama dengan V per F. Kemudian omega itu juga bisa dinyatakan dalam unsur F dan dalam T. Berarti ini 2 pi per T, yang ini 2 pi F. Nah, kalau... K-nya tadi kita uraikan, lambdanya menjadi V kali periode misalnya, berarti dua pi per T nya ini adalah omega. omega ini posisinya ada di atas, sementara V-nya ada di bawah. Nah, tuliskan seperti itu. Nah ini penguraiannya. Lambda sama dengan kecepatan kali periode, bilangan gelombang adalah dua pi per lambda, di mana K sama dengan 1 per V, dikali, siapa 2 pi per T adalah omega. Nah, ini bentuknya. Misal, Lambda, Lambda, Lamda sama dengan v bagi f. k sama dengan 2p per lambda. Berarti k adalah 2p v dibagi f. 2pf dibagi v. Nah yang ini adalah omega, yang ini adalah v. Nah seperti itu juga bisa. Bentuk lain dari hubungan e, bilangan gelombang dengan kecepatan sudut dan cepat rambat gelombang. Bagi yang e, melihat penjelasan saya ini terlalu cepat, nanti bisa mengulang video ini melalui siaran YouTube. Nah, sekarang saya kembali lagi ke kelas. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Kita sudah melewati fase pertama. Kalau ada yang mau ditanyakan dari penjelasan saya tadi, ada yang nyangkut sedikit? Silakan. Pak sudah cukup jelas semua atau masih mengantuk? Sepertinya mengantuk. Harinya dingin, enak sekali untuk menarik selimut. Matahari juga tidak muncul. Bapak absen, absennya memang nggak bisa lagi, Pak. Iya, kalau anda terbiasa datang lambat, tidak akan saya buka lagi. Saya sudah mengatakan. Tadi saya, tadi saya masuk sebelum jam tujuh lewat 5 Pak. Betul. Kenapa tidak ke Google Classroom? Kemudian Anda klik absennya di situ. Oh, iya Pak. Ayo. Kenapa tidak begitu? Termasuk juga yang suka datang terlambat ke dalam Google Meet ini berkali-kali keluar, kemudian minta izin masuk lagi, saya tidak akan izinkan. Tapi kalau Anda bisa masuk, kemungkinan itu karena Anda sudah diundang. Untuk daftar hadir, sekali lagi, saya sudah mengirimkan pesan itu di Google Classroom, itu, karena saya tidak akan lagi menggunakan WA. Nah, ini baru alamat, presensi, cuma silahkan dibaca aja. Komentar ketiga itu sudah cukup jelas. Begitu Google Meet ini dibuka 645, yang telat dari 7.05 tidak akan diizinkan bergabung. Berarti 7 lewat ini sudah batas akhir untuk Anda mengisi presensi. Jangan pakai lagi kebiasaan lama. itu. Akan tetap diizinkan dan lain-lain. Saya sudah mengujinya pada 4 kelas sebelumnya. Ya, Pilbet. Baik Pak Juga yang lain begitu Khusus untuk hari Jumat itu Nama passwordnya aja Anda harus pahami Kenapa nama passwordnya demikian? Apa password kita hari ini? Jumat Keramat Nah itu dia Anda harus menghargai hari Jumat itu. Sama seperti umat muslim Menghargai hari Jumat Begitu harapan saya jadi jangan ini dianggap sembarangan hari Jumat. Biasanya pengumuman yang besar-besar itu terjadi di hari Jumat. Hal-hal besar di negara ini terjadi setiap hari Jumat. Saya harap Anda menghormati hari Jumat dengan bangun pagi-pagi, 6.45, lihat dulu di Google Classroom-nya, dicoba-coba dulu apakah sudah diizinkan oleh administrator untuk mengisi daftar hadir atau belum, agar itu menjadi kebiasaan. Jangan kebiasaan lama juga Anda pertahankan. Tidak sesuai dengan video yang Anda kirim. Saya jadi miris kalau berkali-kali menonton video itu. Dan itu tidak sesuai dengan yang Anda lakukan. Jelas ya? Jelas semua? Terima. Terima Kemudian tes. Ada jatah kelas lain juga mencoba. Saya sudah memberikan alamat tes di Google Classroom. Lalu dengan enteng dan polosnya mengatakan, Pak tesnya ini nggak bisa dibuka, saya bisa minta izin nggak? Anda tidak baca ya. Tes itu baru dibuka setelah Anda meninggalkan Google Meet. Berarti kalau seluruh siswa sebanyak 34 orang ini meninggalkan Google Meet, 2-3 menit kemudian baru saya bukakan tesnya. Dan Anda silakan berkomunikasi dengan kawan-kawan. Mau menjawab bersama-sama, menjawab gotong royong, keroyokan. Itu adalah hak Anda. Yang penting Anda tidak terlambat untuk mengumpulkan. Karena waktunya hanya 5 sampai 7 menit. Jam saya sekarang sudah menunjukkan 7 lewat 28. Kalau saya buka pada pukul 7 lewat 32, tambah 7 menit lagi. Beberapa menit sebelum jam 8, Anda harus sudah selesai. Tidak ada lagi alasannya yang nanti-nanti lambat-lambat beda. Ini juga menjadi kebiasaan kita untuk menyelesaikan soal dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ingatlah proklamasi. Kemerdekaan itu diharap diberikan kepada Republik Indonesia dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Begitu juga kemerdekaan saudara di hari Jumat. Saya sangat berharap Anda tidak harus sampai 8.30. Kalau bisa sebelum jam 8 sudah selesai, cepat. Biar Anda dapat melanjutkan kegiatan berikutnya dengan tenang. Fisika nggak usah mikir, minggu depan lagi. Anda baru belajar nanti malam Jumat, makanya Jumatnya, Jumat keramat. Sungguh-sungguh dipersiapkan diri Anda dengan baik. Jika lo tidak ada pertanyaan lain, atau pernyataan saya ini sudah cukup, Anda nanti bisa mengulang sekali lagi video ini, belajar sendiri. Maka marilah kita tutup pelajaran ini kembali dan beberapa menit kemudian saya akan membuka evaluasi yang akan anda kerjakan dari rumah masing-masing. Elvira masih ada bersama kita ya? Masih ada Pak? Ya, silakan pimpin doa penutup pelajaran kita hari Jumat ini. Teman-teman, ya, mari kita berdoa menurut agama dan keyuk percayaan masing-masing. Izinkan saya memimpin secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, terima kasih atas apa terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kami semua, ya Allah berikanlah kami kemudahan dan kelancaran untuk menjawab evaluasi nanti, ya Allah. Hamba mohon sebesar besarnya karena kami ini hanya makhluk lemah, tidak ada tidak ada daya dan kekuatan. Naikan daya dan kekuatan yang telah Engkau berikan, ya Allah. Amin, ya robbal alamin. Hmm. Terima kasih tanggal, Ya Terima kasih, hari ini tanggal berapa? 15? Iya pak 15 Terus saudara yang saya banggakan um, Mari kita bubar dari tempat ini Selamat pagi Selamat pagi pak Selamat pagi pak Selamat kasih pak. Pak. pak Terima kasih pak Terima